Buat kamu yang hobi seputar dunia memancing ataupun menangkap ikan di sungai ataupun di lubuk larangan silahkan kunjungi channel di bawah ini linknya akan saya buatkan di kolom deskripsi Di situ akan dibahas seputar cara memancing dan seputar menangkap ikan di dunia lubuk larangan sebelum kita ke ramalannya saya informasikan bahwa saya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Two open tackle ataupun dua koin. Untuk zodiak yang pertama yang sukses di dalam pekerjaan sampingan yaitu seseorang yang berzodiak Pisces yang diangka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces akan semakin bagus dan semakin meningkat dengan suatu usaha yang ia lakukan yaitu dengan dukungan pekerjaan sampingan ataupun usaha sampingan yang ia lakukan di sini menggambarkan dua koin dengan mengangkat kaki itu disimpulkan keuangan akan ia dapatkan dengan melangkahkan kaki ataupun melakukan suatu usaha yang merupakan usaha sampingan ataupun suatu ide yang merupakan ide sampingan untuk memperjuangkan keuangannya dan mendapatkan keuangan yang sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 dan di sini seorang bisnis mampu mewujudkannya dengan usaha sampingannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang bisnis akan sukses di dalam usaha sampingan di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan ataupun seseorang yang usianya di bawah 30 tahun yang merupakan sosok seseorang Yang membantu Pisces di dalam usaha sampingan tersebut dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Empress secara umum di Empress itu diartikan seorang ibu yang memelihara Seseorang yang membantu, seseorang yang ikut di dalam suatu kegiatan, seseorang yang mendukung keuangan yang sangat bagus seseorang yang mendukung di dalam suatu kategori pekerjaan ataupun kehidupan kita dan jika kartu The empress kita gabungkan dengan zodiak yang pertama ataupun pisces di sini menggambarkan sosok zodiak pisces akan sukses dengan usaha sampingannya yang didukung dan dibantu oleh seseorang yang berusia di bawah 30 tahun dan The empress di sini menggambarkan sosok seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ini merupakan sosok seseorang yang sangat membantu kepada seorang pisces di dalam kategori usaha sampingannya sehingga seorang Pisces mampu sukses di dalam usaha sampingan ataupun di dalam pekerjaan sampingannya dan di kartu zodiak yang kedua adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin untuk zodiak yang kedua yang sukses di dalam suatu usaha sampingan ataupun pekerjaan sampingan yaitu seseorang yang berzodiak Leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus di sini menggambarkan seorang Leo akan sukses di dalam suatu usaha sampingan dengan mempercayakan usaha tersebut kepada orang lain. Namun di satu sisi orang yang ia berikan kepercayaan merupakan sosok orang yang sangat bertanggung jawab dan dapat dipercaya sehingga di sini keuangan seorang Leo akan semakin bagus dan semakin meningkat di bulan Agustus tahun 2020 dengan usaha ataupun pekerjaan sampingan yang ia lakukan. Dengan mempercayakan kepada orang lain, di sini bisa dikategorikan kepada saudara ataupun kepada anaknya, serta orang di sekitarnya. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang sukses di dalam kategori usaha sampingan ataupun pekerjaan sampingan yang ia lakukan dan di sini ia mempercayakan usaha tersebut kepada seorang wanita yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa dan di mana sosok wanita tersebut merupakan sosok seseorang yang dapat dipercaya untuk menjalankan suatu usaha sampingan seorang Leo dan menunjang keuangannya sangat bagus di bulan Agustus tahun 2020 dan jika kartu diples kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Leo akan sukses di dalam dunia bisnis sampingan ataupun kerjaan sampingan yang dipercayakan kepada seseorang wanita yang dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di empress di sini menggambarkan sosok seorang wanita tersebut adalah sosok orang yang memelihara suatu usaha seorang Leo di dalam kategori usaha sampingan ataupun pekerjaan sampingan Leo yang sangat menunjang keuangan Leo di bulan Agustus tahun 2020 yang semakin bagus dan semakin meningkat selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah 3 of Cup ataupun tiga piala, untuk zodiak yang ketiga yang sukses dengan usaha sampingan ataupun pekerjaan sampingan, yaitu seseorang yang berzodiak Aris yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Dalam kategori ini di sini menggambarkan seorang Aris akan semakin sukses di dalam usaha sampingan, dimana ia mempercayakan sebuah usaha sampingannya kepada pasangannya. Namun, di sini hal negatif yang dilakukan oleh seorang Aris yaitu melakukan indikasi orang ketiga ataupun mencari pasangan yang lebih dengan memanfaatkan tenaga sampingannya untuk menjalankan suatu usaha sampingan yang ia geluti dan yang ia lakukan. Di sini, seorang Aris mempercayakan kepada seorang pasangan untuk menjalani sebuah usaha sampingan dan yang sangat berdampak positif kepada keuangannya yang sangat meningkat di bulan Agustus tahun 2020, dan untuk support energinya adalah. King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang sangat memberikan ide yang sangat bagus kepada seorang aris untuk melakukan usaha sampingan dan di sini bisa digambarkan jelas bahwasanya masukan yang diberikan oleh seseorang tersebut yang merupakan sosok sahabat seorang aris untuk melakukan usaha sampingan dan mempercayakannya kepada seorang pasangan sangatlah membuahkan hasil yang sangat positif dengan meningkatkan keuangan seorang Aries di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu empress kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga ataupun zodiak Aries di sini menggambarkan seorang Aries merupakan sosok seseorang yang sukses di bulan Agustus tahun 2020 dengan usaha sampingan. Dan di sini seseorang tersebut merupakan sosok seseorang yang memberikan ide kepada seorang Aries. Dan di empress di sini menggambarkan seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang menjalankan suatu bisnis usaha Aries. Di dalam kategori usaha sampingan yang menunjang keuangannya semakin meningkat di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Three of Swords ataupun tiga pedang. Untuk zodiak yang keempat yang sukses di dalam kategori usaha sampingan ataupun pekerjaan sampingan di bulan Agustus tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Di sini digambarkan bahwasannya usaha sampingan yang dilakukan oleh seorang Taurus merupakan suatu usaha yang sangat bagus, ataupun yang bergerak di dalam suatu bidang kesehatan. Di sini bisa dikategorikan bahwasanya seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang membuka usaha sampingan, yaitu dengan berjualan obat-obatan, berdagang obat-obatan, ataupun dengan suatu penawaran jasa. Kepada pelayanan kesehatan dan disinilah usaha sampingan itu akan membuahkan hasil dengan bantuan dan dukungan dari seseorang yang ia percayai di dalam kehidupannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of pentacle secara umumnya King of pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini seseorang yang sangat lebih tua dari seseorang tahu sendiri dan di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang sukses di dalam usaha sampingan di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan dari orang tua tahu sendiri dan jika kartu di kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Taurus sukses di dalam kategori pekerjaan sampingan di bulan Agustus tahun 2020 dengan dukungan seseorang yaitu orang tua tahu sendiri dan di di sini menggambarkan sosok seseorang yang mendukung ataupun mensuport seorang taurus di dalam suatu kategori dunia usaha sampingan ataupun pekerjaan sampingan yang membuatnya sukses adalah seseorang orang tua taurus sendiri yang digambarkan dengan The empress yaitu orang tua yang memelihara dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya zodiak yang sukses dengan pekerjaan ataupun usaha sampingan di bulan agustus tahun 2020 yang pertama adalah zodiak pisces yang kedua zodiak leo